manusia ni lupa kepada Syakban lupakah apa dalam tahun ni Syakban lah Allah akad amalik hamba dia naik ke langit percamping Nabi kata aku lebih suka Allah ta'ala akad surat amal aku dalam keadaan aku berpuasa Aisyah Khayyat kata Nabi ni puasa boleh Syaaban ni supaya nga, tak ada buka mana setiap hari. Sunnah. Nabi puasa kebanyakkan hari dalam boleh Syaaban. Dan nak Nabi larang jangan dok tuju nah. Kita tak ada puasa dari awal. Bulan 15 Syaaban kita start. Ah situ Nabi larang. Banyak ulama kata itu adalah makruh. Mai makan lapar main tak ada. Tak ada pala ni deh. Ah teruk makruh masa pagi sampai gelap ayahnya hmm dan hadis yang saya baca malam ni hadis di, uh, di sahih oleh ulama Albani ulama terbaru bagaimana tadi dalam bulan Syaban ni dia ada satu malah lebih malam ni malam ni Allah Taala ampun semua dosa malaikat dua arah Allah taala tak ampun dosa. Mala di sebu Syabai pun Allah tak ampun dosa dia Allah besab nak Alhamdulillah Ibu bapa adik-kakak yang dihormati insya-Allah sekarang kita duk di depan lame rumah Ramadan sekarang kita duk depan lame lame ni nama Syaban tak berapa hari lagi kita sampai di ibu rumah nama Ramadan alhamdulillah kita main tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini diwayat Majah dan Tabarani dan lain keduanya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam khihu ila khalqihi fi nisfi min sya'ban fa yaghfiru jami'i illa Sohahu Al-Albani. Hadis ini dibillah sahih oleh Al-Albani. Nabi kata Allah menjadikan Allah penaikkan kejadian dia daripada kepada makhluk dia yaitu pada malam nisfu min Ha, pada malam nisfu syaban maka Allah ampun semua makhluk-makhluknya malakan dua dua jenis ni tak dapat ke apa, apa ni daripada Allah pertamanya musyrikin yang keduanya masyahinin ibu bapak semua ada hadis satu lagi Nabi kata syaban ni manusia banyak lupa sangat manusia jadi lalai syaban. kena kena sungguh dah rajab baru negeriah pasal ada isra mi'raj dah rajab apa ni isra mi'raj gimana buat isra mi'raj tapi baru masuk syaaban sini ibu bapa adik-kakak semua baru ni rajab Nah, Syaban ni duduk di antara Rejab dengan Ramadan. Banyak manusia terlupa. Sedangkan Isra Mikraj, hadis yang lebih sahihnya Rabiul Awal. Orang orang tahu belaka. Kan Rabiul Awal ni beranak, mati, jadi rasul, hijrah, Isra Mikraj. Rabiul Awal. Beranak mati Rabilawal belaka. Beranak Rabilawal mati Rabilawal. Ah. Tak nak kiol kiollah tu? Lah, hok demo duduk sambuk molok tu kan? Eh? Demo rasa ramai Nabi mati Satu. <laughs> Pasal tu ya, bila tak ada sunnah ya jadi. Ah, kita mujurlah Nabi Muhammad mari kita sambuk molok ni dengan kerana seronok Nabi mari. dah tapi pas Nabi mati Nabi awal juga. Nabi mati Rabil awal juga. Jadi kita sangat boleh. Nabi mati. Ya dia benar tak kena kacing atas dia. Ya. Berselera tak abah selalu. Hmm. Rabil awal hijrah. Daripada Mekah ke Madinah. Nabi awal kan. Dari Latif jadi rasul. Rabil awal. Dan Isra' Mi'raj Rabil awal. Hadis-hadis ni lebih sahih tapi ulama kata awam syuhun do'ah rajak biar ke dia lah <laughs> nah, janjinya isi isra'i merah tu kita kena berhati kena perhati kena mulet beberapa banyak dalam isra'i merah tu hadith yang dibawa basuh oleh Israelia. Nah kalau kita tak mamuh pergi belakang telah habis kena kulit-kulit telah masuk kakasik kabul awak panggil gapo luka kat perut. Beringat dah. Dan banyaklah ni kita dapat perhati, sini kesan sana lebih kurang. Bila mikrah tu dia mari kepada hikmat. Apa di sebalik mikrah? Ya tak oiak kata Tuhan naik selapih, dua lapis naik. Ya nak lari takut jadi syubhat. Padahal cirak dah dah naik kau nungge. Bukan naik kau nenggi. Jadi berapa esei kasihhi Nabi kata banyak sangat manusia ni lupa kepada Syaban lupa apa Dalam tahun ni Syabanlah Allah akan amalan hamba dia naik langit percampih Nabi kata aku lebih suka Allah Taala cat surat amal aku dalam keadaan aku berpuasa Aisyah royak kata nabi ni puasa boleh Syaaban ni supaya nak, tak ada buka mana setiap hari sunnah nabi puasa kebanyakkan hari dalam bulan Syaaban dan nak nabi larang jangan dok tuju nah kita tak ada puasa dari awal boleh 15 Syaaban kita start ah situ nabi larang banyak ulama kata itu adalah makruh pah mainlah pasal main, lapar, main tak ada tak ada pala ni dah atau teruk makruh puasa pagi sampai gelak hanyanya hmm dan hadis yang saya baca malam ni hadis di, eh, di bila sahih oleh ulama al-bani ulama terbaru baru mati ni dalam bulan syaaban ni dia ada satu malam lebih malam ni malam ni Allah Taala apa semua dosa malam ke dua kali Allah Taala tak apa dosa malam ni siapa siapa pun Allah tak apa dosa hari ni Allah besar Nabi Daud dan Sulaiman ni nah ni siapa siapa nah. dan kalau kita kita tengok pendapat puak ulama dulu-dulu Amalan hak orang kita nak buat tu. Amalan Mak kita sini Yasin dia tiga kali. kalau dulu pada ni Aisyah ada dah. Aisyah ada dah lah ni dia. Beretih dah. Bertirah. Ada lah Ada ni Aisyah binti Abu. Ya bukan saja baca Yasin tamadah. Nah, ya tok air pula tengok Ain ispu pagi. Wal aizz billah. Malanispu tak ada amalan yang tertentu yang ditentukan khas, tak ada. Banyak amalan nispu, nak molek amalan ifradi peribadi. Karena jama'in, jama'in ni nabi tak ada nabi tak ada desa tunjuk contoh. Malanismu. Amalan jama'i. Kan eh? eh? kalau baca Al-Quran pun jama'i ramah baca rama. Al-Quran pun tak takde Nabi buat contoh cuma Nabi Roya kata malai nisbu ni malai yang Allah ampun segala dosa hamba dia malai ke ada dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak ta'apung dosa walaupun malai nisbu supaya malai laylatul qadah ke laylatul qadah tu Allah ampun semua malai ke empat jenis manusia Allah Ta'ala tak ta'apung aning ah, nah, ah, kita duduk dekat dengan Nisbu jadi Malan Nisbu orang kita sini orang Melayu Nusantara ni tak kira lagi mana pun Indonesia atau Malaysia dia buat Malan Nisbu ada ulama tegur tak boleh ini adalah benda benda ada ulama kata tak apa ha jangan winapak sangat-sangat eh. jadi wapak semua hak jelas sekali malam ni sepuh ni kita banyakkan ibadat banyakkan berdoa tapi tidak suruh berjamaah kita buat sore-sore bangun tengah malam tajuk tengah malam malam ni sepuh jangan lupa nak minta apa minta jangan lupa minta masuk syurga jauh pada penyakar bukan kita saja anak cucu anak isteri kita bersama Nah, ok ibu bapak semua hadut ke rumah rasa apa dengar cakap ni eh? berhati malam dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak terima yang Allah Ta'ala tak pun rasa malam di semua dia nak baca asing 10 kali apa pria kan ni nah, kerana umur kita ni baca asing 3 kali dah ni banyak umur murah rezeki tak apa Apa sakin banyak umur murah rezeki kapo satu lagi selamat kapo tapi hak belak tak ada lah tiga tu minta nak masuk syurga tak ada dia <laughs> sepatutnya <laughs> kena minta masuk syurga sah ah karena hok agak lebih kali eh. nah aibu apa semua illa dua perkara ni kapah ilahnya hok tak boleh Allah Taala tak ampun limusyrikin orang bersyirik orang bersyirik dengan Allah tahu dah syirik kan tahu oh ya apa dah syirik ni hmm musyrik ni kullu man asharaka ma'allahi syai'a setiap mereka yang bersyirik dengan Allah dengan sesuatu ikut. Wahai orang yang bersyirik, Hei orang yang nak pakai azimat, azimat pinggang, azimat leher ikutlah. Kerana azimat ni Nabi tak suruh dipakai. Nah, orang pakai azimat ni Nabi, Nabi kata syirik. Bas kita tak usah katalah aku pakai hati niat. Allah tak sah, takkan Nabi tak tahu ke benda lagu tu? Nabi mesti tahu. Bas Nabi kata siapa gantung? Syirik eh. Kalau mengata niat, niat Allah, niat molek tak apa, dak nabi tak katalah tu. Sebab benda syirik ni kita kena takut naik ibu bapa semua. Syirik ni ya buke tak apung malal nispu syaqbeh saja. Amalan kita ada hok molek tu, dah ni. ni. Nyurutuh, habis kerana ada benda syirik dalam tubuh badan kita, dalam iman kita. Boconya la ilah illallah kerana ada syirik kalau bocor besar lebih jarum hingga ni berdah BOOM ah ni teruk siapa ada syirik siapa ada pakai syirik siapa ada kerja yang pernah syirik dosa besar dia malah ni semua syakbir pun tu yang takpung dosa dia wal'iyazubillah ah ni pualah mana ni eh? kecil kata kasar tapi no yeah. kalau kita pergi balik sano nak gangkan buka kedai tomb yang tu deh 85% main azimat belako so, saya rasa lah kita nak pergi tu ada belako pelaris pelaris Allah kasar tak apa deh pelaris tepat di apa tepat di pintu kedai boleh sorok duit pelaris Jangan saya budak-budak aku mahal ke apa? Kelambu Kaabah ni. Kelambu Baitullah. Pasal bu jari ni beribu. Dia mahu ambil buat pelaris. Walayazbillah. Eh tapi law ni tak mahal lagi bos. Abek kita pergi Mekah tak ada lagi orang okay, duduk cun-cun cari kelambu Kaabah nak beli. Saya ada budak Mekah sehari ada hijau jahit kelambu Kaabah ia tak khalina dah kata kita si tak sang. Nak nyok mana boleh dia ya kata. Dia boleh ambil kerana dia gerak buat kelamukan apa. Allah kasihan belah nah. Kedah-kedah balik sana tu 90 eh banyak 10% benar. Main benarlah lah Apa tak syirik dia tu? Kalau jamin dulu saya beser jumpa nah. Rumah saya tu ada berumah hak hak ubat ho, lawe, hatu laweh tu. Tok guru saya, kalau orang masuk hatu kalau kau dia pergi kaci, dia pergi koci, pergi buai, pergi sapak, pergi dia. Hatu takut dia. <gum> Karena dia guru Quran. Jatuh malam tu pergi koci rumah seorang tu. Orang masuk hatu, dulu koci dah, lalu dia bukai koci dah. Pas tanya, "Mu mari dari mana?" Hatu tu jawab kata mari kita kedai kopi tu. Ha, tu yang kita kopi tu juga dia datang beraga kan satu. Gapo ada? Ada azimat pelaris dalam kedai dia jadi ibu nah. Siapa buka kedai, siapa kena ambil pelaris tak kiralah tok kira lah tok Benda tu yang nak jadi ibu. Ning saya dengan seliri saya tengok sendiri. Saya orang bakar azimat sana itu Budak-budak tak reti tak takut bakar tahu selalu. Ha beringat pasal tu kelamu ka'bah wak pelari kelamu ka'bah wak bergasi tak seorang maik lah nak no, ambil ayat kru'el wak ma baca ayat kru'el lepas semaya papa boleh kata gitu dia nak no, ngamal ya kena semaya dulu ha, tu dakwah kan? <laughs> ni ibu pakar pakar hak gali hak 3 ribu tu murah kure jadi hak 5 ribu hak 10 ribu ni jadi nah Oi. Ya ada kreatif dia. Wal ayaz billah. Ada sungguh Datuk Guru dok main lagu ni ada deh. Allah wal ayaz billah. Eh, nak lebih betul pada hak Nabi Royak ada lagi lagikah? Ada lagi ana. Nak lebih betul nak lebih kena pada hak Nabi Muhammad Royak. Ada lagi. Nabi kata siapa kata syirik. syirik lah Eh kan dia katung tok kata kalau kita ni hati molek tak apa eh tok guru demo kan nabi siapa kenoh kita pun mikir mudah-mudah ada lagi ke kita hendak mengucap Muhammadur Rasulullah hendak lebih molek pada nabi Muhammad tinggal contoh ada lagi ke hendak lebih kenoh pada nabi Muhammad buat tak ada dah kalau molek sungguh jetat sahabat dulu lagi tak ada kita lah sahabat duk dengan Nabi kalau mau tak ada sahabat dulu lagi Hormati, boleh ke dekat sangat ni cerak dah hmm. pertama orang yang tak dapat kapun ni di malam ni sepuluh syabir orang yang bersyirik orang yang pakai azimah pinggang lengang mana tak soh pakar buah berteri yang kedua masyahin masyahin ini ke apa kalau bahasa Melayu masyahin ni orang kelahi sama umat Islam tak tegur lebih pada tiga hari beringat Eh muslimi muslimat, ibu bapa, kalau kita tak ada selisih dengan guru kelahi, ketika bayar siapa tak teguh. Malam ni sebut Syaban Allah tak ampun dosa kita. Tanya nyanyi ni nyanya. Bahaya siapa-siapa tak teguh tu tak ada apa. You ya nak bubuh bendil ya sungguhnya. Aku nak teguh apa halah. Bertegulah kerana ini sifat agar dakwah ni sifat agar dakwah ia ada baik, Kain, ia ada marah tapi ia boleh break ia boleh kontrol murih tu syurga wal qaziminal ghaiz ia ya boleh buat, ya boleh break murih orang yang dia, ia ya boleh break ia ya tak malah ia ya nak malah boleh tak wahai bapak semua ada tak kelahi kerana beki waktu teruk kelahi kerana anak cucu kelahi. Tak siapa tak tegak wih salir tak jawab ni banyak ni wih salir tak jawab kita kalau ada yang tak tegak dengan kita kita tegak wih salir siapa tiga kali lepas tu tak apa lepaskan diri dah kita Yo, tak ada arah ni saya tahu dia ada rojak janji di pala jalan dulu aku nak masuk jalan, tentera berkuda tentera jalan kaki aku nak masuk peseng macam-macam tu kubel setel nak tipu ni Kan dia masuk neraka dah buat dia paham nak heret kita ratat neraka Allah Ani, masyahid ni orang yang tak tegar sama-sama Islam lebih pada 3 hari ataupun ulama kata masuk juga masyahid orang plak tu oge dia orang jadi kelahi bahasa tulisnya kata adu dumba adu dumba dua main dengan dolah dok mulam lat tapi mari di samat ni ni cocoh le tu cocoh le ni akhir dua ramai dengan dolah jadi kelahi siapa tak tegur mamak ni masyahain orang panggil pasal satu kita ni kena ajar ke dah kalau bunyi kau baga apa kena cek dulu baru boleh pakai sungguh ke dua orang yang kata kat kulah ni hidup saya mula-mula check tanya tu dia sendiri masyahin pelagu awia wal'ayyazubillah waqallal auza'i aradal bil mashahin ha huna sahibul bida'atil mufariqi li jama'atil ummah oh. oh ni luah lagi gapa dikandalki dengan masyarakat sini ialah orang yang sahibul bid'ah. Ah, orang yang buat bid'ah, ah, buat benda mengekoh-mengekoh yang terbek yang bermufarakah pecah daripada jama'ah Islam ha, masyarakat dia kira uza'in dia lah tu jemaah Islam dak tak batas sunnah stokocik. dia ciak tu be. Dia ni masih Ah bakal dia kia asar iklahi masih ni. Ya kia iklahi dengan nabi. <laughs> wala yasbillah nah. La haula wala illa billah. La haula wala illa billah. Berkata dalam syarah Sunan Bagiat Bidaur Aunul Ma'bud Asyahnu ay adawatu tamlaul qalb ah ni oni sedak lagi orang ada perasaan perseteruan dok bertapak dalam hati dalam diri dia ah siapa ni tanya tanya diri dia ni orang ada satu virus dok tapak dalam hati dalam hidup dia perseteruan Aku tak boleh tengok orang oh, okay. bahasa nak boleh semua ah. Ah ni, ha, ni penyakit ni. Ha. Ingatlah, ingat ni. Dia berasa seru. Adawah do ya. Kalau kita kecik biasa nak nak we mudah getih. Tak seruap kiong dengan batu kecik sikit dengan siapa-siapa pun yang mudah kelahi. Ah tu tu benda tu. Ya you nak know, you know hadap macam situ. Allah. Adawah tamla u kalb perseteru ya? penuh dalam diri dia memori dalam hati dia ada memori adawah perseteruan mudah kelahi dengan orang ya? bekecek sutan balah wal Allah ibu bapa adik kakak dia panggil macam syair ni gak hal apa ni hal sangkum lah syirik tuhan akidah Dua perkara ni malam ni sepuh Syabab berdoa Allah tak terima orang dua dua jenis ni. Yo nak nama tok gapo tak usah kira hak tu. Hak ni hak tali aici hak Allah Taala mari ukur. Wahai orang bersyirik tobat berhenti benda syirik. Wahai orang ada niat nak seru dengan orang nak kelahi dengan orang, pelaga orang berhenti. Ni setahun pula ni nak akad amalaih kita naik ke langit tahunan ni nak uyakak dengan nada benda masyahin benda musyrikin tak pasal tak tak pasal mahabut ibu bapa adik kakak Allah haa wala manu eh malam ni sebuah syabir kak dah kak dah nak mari nak sapar dah pergi perhati tengok dah ni sepul hak Saudi tengok Saudi dulu pada kita sehari nah Allah Allah Rabbil Karim habis jadi kita ni kisipulainya uh, sunuh syakbeh ni banyak sikit kita posok kalau dia peting lepas pada 15 tu tak seh kalau kita senakomih dah jomih nah nak puasa tiga hari yang mulut abdiak tak apa mengedap-edap sedah tu lah aduk dia-dia syarikat kan nanti hari 15, 15 pun nak puasa waktu oh, itu tak sah so, banyak ulama kata makruh kerana Nabi adalah air habis hmm. lepas tu haramadzian kita semula lah dah Kita ni Dia ajak masyarakat Ajak manusia Mari turut Nabi Malah ni Ada lagi 10 minit ni Sana baca Kita Orang surah ni, Tak ada sapu semaya Sapu muka dah Semaya tak sapu muka ni Bukan wahbi Nabi tak sapu muka Mengikut hadis suha Nah Tak apalah kalau kita tahu belakang dah pun Just peka kita derah Ibu bapa semua Saya nak baca hadis berkenaan es Sapu Sapuh muka atau tak sapuh muka Dan tahu belakang dah kata Semaya ni mula dengan takbe Suqdiwisaleh Habis dah lah Sapuh muka tu di luar semaya tapi tengok pada masyarakat kita, ha ganu jadi buku besar tak sapu muka ni. Karena itu dah jadi akidah, orang yang tak sapu muka tak boleh. Sunat. Ha naik sapata tu Apa dah? Amali. Ha, Ada hadis beberapa hadis. Nah. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis pertama ni Hadis pertama ni Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza qada salatahu masajab Jabhatahu Bika fihil yumna Nih Hadis Nabi panjang Panjang lah mana? Apabila Nabi Sudah selesai daripada solat nah paling apabila nabi bagi salam nabi baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah allahumma azhib azhib anni gham wal hazan wal allahumma bihamdika In saraftu Tak ada siapa baca apa. Ini no ayat tak ada juga nih. Nabi baca ini Nabi Ada ini keluar oleh Abu Na'im. Nah daripada jalur rawi yang bernama Daud bin Mihbar telah ceritakan kami oleh Abba, oleh Al Abbas. Hmm daripada Anas bin Malik hadith ni adalah marfuq sanaknya maudu hadith ni hadith maudu hadith tak boleh pakai. so Al-Bani sendiri pun hukum sanak hadith ni adalah mauduq hadith palsu apa tu kena Daud ni seorang so, orang yang pembohong tak boleh pakai kalau dia kalau dia waya hadith Hafiq bin Hajar kata Daud ni adalah matru, kalau riwayat hadis kena tinggal, tak boleh dah ambil taleh dah ambil pakai guno. Kebanyakannya kalau Daud ni riwayat hadis, hadis ni adalah hadis maudhu', hadis palsu. Ah ni, ni bukan saya duk kata ni, ulama ni sedang baca hak ulama riwayat. Ada hadis satu lagi. Nah, hadis daripada Anah Adalah Nabi Apabila dia selesai daripada semaya Dia sapuh dahinya dengan tangi kaninya Nabi Kata kata Nabi kata La ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma azhib Hamma wal-Hazan Hmm Hadis ni Nah Allah mengikut dengan ulama hukum ada ini hadis ini asnaknya dhaif jiddan dhaif ya ada dua dhaif tamada tu boleh nak no wa ammal fadhailul amal nak no pertua kau tak boleh juga sunat ke makruh ke haram tak boleh hak ni ni dhaif teruk tu jiddan ni tak boleh wa dulu lagi walaupun fadhailul amal ha hmm kanuk Dalewah hadis ani ada pada nyu soalnya muzayid ah ni asyadu dzafan hadis ni bersangat terdazaf, iaitu dzaf jidan. Tapi imena wawi ani, kalau okay, kita ni ngaji ke, okay? dale azka imena wawi dengan hadis ni, dale ba zikir zike Lepas pada semai. Yeah bukan bab siapa muka <laughs> bukan bab siapa apa dah dan imin nawawi tidak hukum hadis ni ni sahih so ke hasan ke ya royak kata no ni baca lepas sembahyang ah tu kan hmm. Allah Allah Allah rabbiyak karim hmm ada juga dalam kitab kita ngaji pendak dul-i'an atau talibin juzud satu muka surat satu lapi empat dan satu lapi lima wayak oh, kata Nabi bila sudah semaya Nabi sapuh muka dengan tangi-kani baca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur-rahim allahumadhib anilhammi wal-hazan ada ha. hadith ni lah Syekh Daud kita bawa masuk dalam kitab Maniatul Musalli dia Muka yang kelapai belah Haa Ini hadis ini, ini Nampaknya Hadis ini berkata ibni Hajar Al Al-Asqalani Hadis ini adalah Do'if Jiddan Bermula hadis ini Do'if sebenar-benar do'if Haa ni Ibn Hajar Orang yang meza'at siapa ini Orang hadis kalau Ibnu Hajar Al-Haytami tok Al ni tokoh fiqh, Al-Asqalani ni tokoh hadis. Dia kata hadis ni dhaif jiddan. Tak boleh diamal. Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ibu bapa semua, pasal satu orang semaya tak sapu muka ni bukan Wahabi. Turuq Ibnu Hajjaj Al-Asqalani ni ade sapu muka tu daif jidan Napa dah? Hmm. Ada hasan-hasan hadis sudah tu, tak tak erti dah tu. Asan hadis sudah daif matruq. Pagi hadis belakalah tu. Tak leh, tak leh, tak Allah. Dan beberapa jalur hadith ini majdek banyaknya semuanya ada hadith ini adalah hadith da'if jid dan wa tuhbu ilai. Hmm. Nah, hmm. tu saya baca ni serulah. Nah, ada juga hadith ni da'if jid ada kot uh, berkata bukhari dan abu Hatim mengkarn al hadis berkata Nasai dan saydan au dan azdari az matruk hmm ada ini adik hak tak boleh kita nak beramal belaka nah hmm. habis dan ada lagilah banyak lagi hadis tetes sapu muka bukan daripada perbuat sunnah nah perbuke pada perbuat sunnah kita learning kita kena tanya cip sunnah kita kena tanya cip sunnah ha, jadi kena Dok, we malu kata Nabi tak buat kita nak buat tu kita kena rasa malu insyaAllah nah. Allah itulah untuk malam ni saya bawa mari dua pertamanya masalah syaban yang keduanya masalah hadis berkenaan dengan siapa muka lepas mayit. Kita tahu dah ni kita kena gidak wahau eh. Menggidak wahau. Ayah molek ayah molek. Mengikut tawai tau ada siapa muka ni daih jiddan nah. Taif jiddan. hukum Ibni Hajar Al-Asqalani. Boleh, ayah betul. Tak apa insya-Allah. itulah saja wallahu aalam. Astaghfirullahal azim li wa amri ila Allah. Innallaha basyirun bil ibad sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi assalamu